Hujan gol warnai pertemuan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. PSG menang 5 4 atas Al Nassr dan Al Hilal All Star. Laga pertama Cristiano Ronaldo di Arab Saudi tidak berakhir dengan manis. Ronaldo yang tergabung dalam Al Nassr dan Al Hilal All Star tumbang 3 5 dari Paris Saint Germain di King Fahd Jumat, tanggal 20 Januari tahun 2023 WIB. Ronaldo memborong dua gol pada laga ini 34 P. 45 plus 3 2 gol tim all-star lainnya dicetak oleh Yang Hyun Soo, 57 Dan Anderson Taliska di menit ke-90 plus 4 5 gol PSG sendiri masing-masing dicetak sama rata oleh Lionel Messi, 3 Markinhoz, 43 Sergio Ramos, 54 Kylian Mbappe, 54 v, Dan Rugo Ekitike, 78 Ekitike, 78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 45 plus 3, 2 gol tim All-Star lainnya dicetak oleh Yang Hyun Su, 57, dan Anderson Thaliska di menit ke-90 plus 4. 5 gol PSG sendiri masing-masing dicetak sama rata oleh Lionel Messi, 3, Marquinhos, 43, Sergio Ramos, 54, Kylian Mbappe, 54, p dan Hugo Echitike, 78. Ronaldo dan Messi tidak bermain sampai akhir Keduanya ditarik keluar secara bersamaan saat laga sudah satu jam berjalan All-Star mengimbangi secara umum Pertandingan berjalan berimbang PSG yang turun dengan kekuatan penuh bisa diimbangi oleh para pemain bintang dari Al-Nasr dan Al-Hilal All-Star hanya kalah sedikit dari segi penguasaan bola Yaitu sebanyak 48% Namun Kuat besutan Marcelo Gallardo ini tidak kalah mengerikan saat menyerang. 20 tembakan dilepaskan untuk mengancam gawang PSG. 4 di antaranya merupakan Big Chances. Ronaldo menyumbangkan total 7 tembakan yang dua di antaranya di blok, sedangkan tiga di antaranya tepat sasaran. Dari kubu PSG, ada 13 tembakan yang dilepaskan Lionel Messi DKK. Walaupun lebih sedikit, tetapi Big Chancesnya lebih banyak mencapai enam kali. Serangan PSG tidak didominasi oleh Trisula Messi, Neymar, dan Mbappé, melainkan merata dilakukan seluruh pemain Les Parisiens di lapangan. Serangan PSG juga tidak terpengaruh dengan pengurangan kuantitas. PSG bermain dengan 10 pemain setelah Juan Bernat diberi kartu merah di menit ke-39. Christophe Galtier lalu memutuskan mengganti 8 pemain secara bersamaan di menit ke-60. Susunan pemain Hilal dan Al-Nasr All-Star 4-4-2 Owais, Ganam Lajami 46 Yang, al Abdul Hamid, Martinez Carillo 60 Gustavo, Potay 85 Al-Heibari, Kano 60 Aldousari, al Najee 85 Marega Taliska 46 Ronaldo, Matas 60 Pelatih, Marcelo Gallardo Paris Saint-Germain 43 1. 2. Nafas Donnarumma 60 Kakimi Pembele 60 Martinos Danilo 46 Ramos Mitziabu 60 Bernat Soler Gervi 60 Fabian Mendes 60 Sanchez Kitinga 46 Aiman Kari 85 Messi Fausti 60 mbappe Ekitike 60 Neymar Zaire Emery 60 pelatih Christophe Galtier Sumber Bolanet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 Ronaldo yang tergabung dalam Al Nassr dan Al Hilal All-Star tumbang 3-5 dari Paris Saint-Germain di King Stadium, Jumat, tanggal 20 Januari tahun 2023, kulit Ronaldo menggorong 2 gol pada laga ini 34-45 plus 3-2 gol tim All-Star lainnya dicetak oleh Yang Hyun 57, dan Anderson Taliskan di menit ke-90 lima gol sendiri masing-masing dicetak sama rata oleh Lionel.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 tetapi, big time lebih banyak mencapai enam kali. Serangan PSBB.